mantak dan ini kenapa sama sembahyang duha kok ekonomi ini set macet pitik PT BK tau ngendok ngendok sitok terak motor pisang, sebab ini Tadi ini sama sembahyang duha kutu terang-terangan, niat ingsun kanggo noto ekonomi, ngerti sama sembahyang duha terang-terangan jaluk 2, ngosok saya no 3000. No, Abi Umamah Rodiallahu anhu kola Abi Umamah kola Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam <SILENCIO> Ila atis samsu nadi kanis muncul oposrengingi ringingi. tak ya muncul tonggon muncul samsu ya wetan kono ini serngi metu toko wetan kono munculi muncule yang wetan kahai adia kaya tingkai serngi nge disolatil asli kanggu waktu sembahyang asar tadi nalikane serngi ngewis ono keseimbangan nek sore wayai sembahyang asar ane isuk wayai sembahyang duha Nih sore sering ini, ya nok kulon kono dure kira-kira tengah-tengahan antara dur karung isor sekitar jam telu. Ini esok nok wetan antara ngisor sampai dur sekitar jam songo. Maksudnya ngono ini, tadi narikani sering waktu esok-esok. Dures podo karo serngenge waktu sembahyang asar Betanya ini sembahyang asar nak kulon Nek waktu esok nokwetan wetan Nah itu kesempatan zaman untuk ambil keuntungan Jangan dilupakan Ata-ta hrub sainko suruh bapak samsu serngenge Mimah ribia songok panggonan suruh pesamsu nah kapan asar ya sekitar jam telu sampai seringin suruh jam 6 nah esok ya sekitar metu jam 6 sampai jam songo. setengah dosok pasih lah kok mulai jam 6 sampai jam rolas 6 jam dibagi loro 6 sampai pitu, pitu sampai walu, walu sampai songo jam songo. ini maksudnya nalikane serngenge mulai metu sampai jam songo iku ngono maksudnya iku mulai metu sampe seprapaterino ku kesempatan sampean untuk cari keuntungan padahal wayai wong-wong bodong ngebut mergawe ngerakal tegal sawai no tengah masang jaringi ayuh pegawai negeri wayai pulpeni dicek kali tanda tanani iku kesempatan untuk saya mendapat keuntungan yang luar biasa cara ini kayak apa? cara ini fasolamu kesembayang sopo man, sopo wong eh, pak ini fasolamu kesembayang rojulun sopo wong lanang wedo ya ngelak lanang tok, karena ada orang yang ngeyel, kok lanang lheh le, le. lanang campur wedok makna nih, karena ada orang saliran keras lho wah yang dikongan rojulan kok uang lanang, kaknya nabi gak ngomong wedok lah uang aliran cerewet, biasanya jenggote itu wang, nyalak dihudot ya no oh, no ay ojo ngono, senajan kaknya nabi lanang wedok katut Ini kapanono Nono cangweidok, no, waya jam songo isuk utawa saat durungnya jam songo dataan gelem sembayang rong rekaat Rok ata ini waar baksa jadatan patang sujudan tiap-tiap sak kaat sujudnya pindu rong rekaat berarti sujud yang pampat. Fainalahu saat temenai kedua rojil Anjiru kali kali ya umutai ganjarani mengkono-mengkono dino Wahasana tian kebagusani ya um kebagusani dino Kola ngendiko sopa Rasulullah wakufirolan dan lebur atau dan sepura andu sangka rojil apa khoti atun kesalahan-kesalahan eh kanjeng nabi ngendiko sopone wong singgelem ngelakoni sembahyang duha rongrekate sekitar jam sangka utawa sak durunge pokoknya suci tipe papat Wong mau dina iku bakal dicukupi KB kebutuhannya khususnya urusan ganjarannya bakal jadi wong sampe Iki apik sampai sore ini apa indonya, apa akhir hati gak bakal jadi wong sing ngelakoni Allah dina iku soalnya apa sindiran dinaikunik itu dosa di, di sepura jadi sama pengen tadi okape, titenio, wedok wedok sempat noyo sak durungi, ini iso sekitar jam songo mergoyki persis waktu asar ojo sak jam songo, ini iso sak jam songo mulai jam setengah pintu sampai jam songo